Dengan saya, Joni Yulianto Di rubrik Ngosan atau Ngobrol Santai Di channel Youtube Solidare Rubrik ini biasanya dipandu oleh Teman saya, Robandi Posisinya sebagai host saya baca Dan kali ini kita akan Memperbincangkan salah satu Topik yang sangat menarik Dalam dunia advokasi Atau pemenuhan hak difabel terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas atau KMD yang belum like, belum subscribe, silahkan untuk like, subscribe. Kawan-kawan, bersama saya sudah ada salah seorang kawan lama saya, saya biasa memanggilnya Cak Fu, tapi nama lengkapnya adalah Bahrul Fuad. Nah, beliau seorang difabel dengan apa cerebral palsy yang saat ini menduduki Komisi Nasional Hak Perempuan, jadi Komnas Perempuan. Tetapi beliau sudah panjang melalui pengalamannya sebagai aktivis difabel. Selamat malam Jakhu. Selamat malam, Mas Terima, terima kasih banyak waktunya sudah bersedia ngobrol-ngobrol untuk channel YouTube-nya ini. ini. siap. siap. Terima kasih, saya juga. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol. Semakin sibuk ya, Cak, di Komnas Perempuan? Ya, begitulah. <tuk> <tuk> Karena kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kan semakin, hari semakin meningkat. Jadi, apa namanya, ya kita harus tetap kawal itu. Ya, nah ini terima kasih sebelumnya, Cak, sudah meluangkan waktu dan seperti obrolan kita sekilas di WA, itu kita pingin apa, berbincang terkait dengan topik yang hangat dalam pergerakan difabel yeah. itu yang baru saja lahir peraturan presiden nomor 68 tentang komisi nasional disabilitas tapi sebelum itu tolong dong Cak, perkenalkan diri dulu dan sedikit cerita mengenai pengalaman aktivisme Cak Fu di pergerakan difabel ya yeah, baik terima kasih Mas Joni jadi Uh, sebelum menduduki uh, sebagai komisioner, salah satu komisioner di Komnas uh, Perempuan, saya awalnya itu berangkat uh, dari aktivis uh, gerakan disabilitas sama, sebagaimana Kang Joni juga. Jadi tahun 96, saya sudah mulai melakukan advokasi uh, untuk hak-hak uh, teman-teman difabel, mulai dari Jombang. Jadi tahun 96 masih kuliah itu saya mendirikan ikatan penyandang cacat, zaman dulu kan namanya itu ikatan penyandang cacat Jombang. Nah, terus, kemudian eh, saya eh, aktif eh, di dalam gerakan. Kalau dulu ada namanya KAPCI, ya Komite Aksi eh, Komite Advokasi, eh, apa, penyandang eh, cacat Indonesia. Nah, kemudian saya pernah juga duduk sebagai eh, salah satu eksekutif di... Dewan Nasional Penyanyi Indonesia itu sekitar tahun 2000an dan ya setelah itu kan kita sama-sama dapat dia ya, itu Kang Joni jadi ya. uh, saya ke Belanda, Kang Joni ke Inggris gitu, sama-sama <laughs> dari Ford dan kemudian saya pulang dari Belanda 2006 saya mengorganisir uh, kelompok uh, di Papel, di Surabaya namanya Pak Daya Mandiri dan uh, mendirikan koperasi dan Sepertinya apa namanya itu sudah uh, menjadi ya, bagian dari hidup saya mengorganisir komunitas itu jadi dimanapun saya berada ya saya suka itu kemudian ya hmm. sama seperti Mas Joni lah apa namanya kumpul-kumpul sama teman-teman kemudian bicara soal hak dan ya uh, sekarang uh, kemarin ikut seleksi tahun 2019 lah ikut seleksi Menjadi komisioner Komnas Perempuan, dan alhamdulillah sekarang terpilih menjadi salah satu komisioner dari 15 komisioner untuk mewakili kelompok uh, difabel, laki-laki difabel tapi di Komnas Perempuan. Begitulah kira-kira. <laughs> Jadi ada berapa laki-lakinya di Komnas Pak Anuja? Ya di sekarang ada tiga. Jadi ada saya, representasi hmm. dari uh, Difabel. Kemudian ada Pak Yainahai itu representasi dari Ulama. Hmm. Kemudian ada Bapak Ferianto Sitohang, itu representasi dari perdamaian agama. ya. Hmm. Nah, itu yang cowok, yang laki-laki, sisanya -laki, perempuan. Hmm. Jadi, Jadi sekarang... 12 menjadi semakin minoritas ya. Nah, minoritas ya, ya, sebagai di ya, minoritas, divabel, kan? minoritas <laughs> sebagai laki-laki, ya, betul, betul. <laughs> Nah, ngomong-ngomong, itu kan perjalanan aktivismenya Cak Fu itu kan betul. sudah panjang ya. Dan apa namanya? Ya. Kalau buat saya Cak Fu itu salah satu senior saya karena Uang, apa namanya? Tanya uh, dulu waktu Cak Fu ini masih aktif di blognya. Uh, banyak tulisan tentang difabel yang yang itu menjadi tempat saya belajar sebelum saya membaca buku-bukunya Colin Barnes, Mike Oliver dan lain-lain itu pemikiran-pemikiran di blognya Cak Fu itu yang apa namanya banyak menjadi inspirasi. Nah kalau boleh ditularkan Cak sebenarnya pemikiran Aktivisme Cak yang utama yang dibawa dari dulu sampai sekarang saat di Komnas Perempuan itu apa sebetulnya Cak? Ini biar teman-teman, kita senang ya punya banyak teman-teman pergerakan difabel yang muda gitu, uh. tapi saya kira sehingga perlu sekali untuk mendapatkan banyak asupan ideologis gitu dari para pendahulunya. Jadi eh, sama lah saya pikir eh, kita satu, satu visi yang melihat eh, persoalannya. Disabilitas ini, uh, Kang Joni. Artinya bahwa uh, kita melihat dari sisi uh, kemanusiaannya, disabilitas sebagai manusia, hmm. ya, yang sama-sama punya uh, punya harkat dan martabat gitu ya. Nah, uh, kemudian di dalam faktanya kita melihat bahwa uh, kemudian terjadi. Eh, apa namanya diskriminasi ya perlakuan-perlakuan tidak adil hanya dikarenakan eh, kondisi eh, fisik kita sebagai seorang eh, difabel yang dianggap oleh masyarakat eh, itu lebih rendah gitu ya dan eh, lebih buruk dengan berbagai macam stigma yang sudah kita tahulah eh, apa namanya terhadap disabilitas stigma negatif yang cukup banyak misalkan Eh, disabilitas itu orang yang lemah, kemudian defable eh, itu adalah individu yang hanya perlu dikasihani, tidak bisa eh, apa namanya, melakukan sesuatu yang eh, baik, gitu dan lain sebagainya. Cap-cap seperti itu yang kemudian eh, menimbulkan perilaku eh, diskriminatif. Nah, nah, sebenarnya saya sama seperti teman-teman aktivis yang lain adalah Me, apa namanya, memberikan uh, pemahaman kepada, berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap individu, setiap manusia, apapun latar belakangnya termasuk uh, perbedaan fisik, ini memiliki hak yang sama. Sama-sama makhluk Gusti Allah, sama-sama makhluk Tuhan yang yang harus kita hormati. Menghormati manusia bukan dari uh, tampilan fisiknya, tapi lebih kepada esensi kemanusiaannya itu sendiri saya pikir itu jadi kita sebagai manusia punya kewajiban ya kalau menurut saya juga gitu punya kewajiban untuk memanusiakan manusia dengan cara-cara kemanusiaan karena kita manusia gitu jadi manusia ya harus bisa memperlakukan manusia lain dengan cara-cara kemanusiaan menghormati Ya. dan ya apa namanya memberikan apa ya penghormatan yang selayaknya sebagaimana Nah itu yang yang hmm. sebenarnya kita lakukan hmm. sama. Jadi itu sih yang ya, ya. Nah lalu kemudian itu dibawa dengan memasuki ranah perjuangan yang baru dengan Cak Fu masuk di Komnas perempuan betul nah eh, apa yang sebenarnya memotivasi Cak Fu dengan dengan pemikiran tadi untuk kemudian eh, masuk ke ruang aktivisme yang baru ini ya dipikir begini apa namanya artinya ada dua hal yang memotivasi saya yang hmm. pertama eh, bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas hmm. ini kan eh, su eh, sudah lama terjadi dan angkanya cukup eh, signifikan bentuknya pun sangat eh, beragam gitu hmm. ya. eh, misalkan kasus-kasus kekerasan yang juga diadvokasi oleh teman-teman sigap misalkan, terkait dengan perkosaan kekerasan seksual yang banyak sekali terjadi yang berikutnya adalah kasus-kasus kekerasan yang itu tid eh, yang tidak terlihat oleh publik, misalkan eh, bagaimana perlakuan eh, perlakuan para praktisi kesehatan, eh, tenaga kesehatan, tenaga medis itu di rumah sakit rumah sakit jiwa yang sebagian besar juga adalah saudara-saudara eh, kita perempuan dengan gangguan jiwa. Nah, ini perlakuan perlakuannya cukup sangat tidak manusiawi ya misalkan mereka kemudian di, apa, sterilisasi supaya tidak terjadi kehamilan kemudian mereka dipasung kemudian saudara-saudara kita juga um, mengalami pemukulan-pemukulan kekerasan-kekerasan yang itu sifatnya tidak terbuka tidak terekspos di dalam uh, apa namanya publik publik tidak banyak tahu tapi laporan Human Rights Watch, itu 2016 kan eh, apa yang diterbitkan 2016, itu sangat-sangat nyata itu terjadi di sekitar kita nah itu yang memotivasi saya yang utama. Hmm. jadi saya sebenarnya mendorong teman-teman eh, aktivis perempuan eh, Kang Joni untuk masuk di eh, Komnas Perempuan, tapi kemarin saya tunggu-tunggu, sepertinya belum ada, nggak ada, jadi ya ya saya mencobalah, mencobakan diri, meskipun hmm. saya juga laki-laki motivasi yang kedua saya adalah bagaimana perjuangan kita bersama soal mainstreaming disabilitas dan inklusi maaf mainstreaming inklusi disabilitas itu artinya kan kita harus memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara khususnya itu memiliki perspektif disabilitas jadi, saya berusaha, apa ya? Saya berusaha bahwa setiap ada celah, setiap ada peluang, ya kita masuk. Jadi, saya senang sekali ketika ada teman-teman, teman-teman aktivis di Spabel, kemudian mereka bisa duduk di posisi-posisi di pemerintahan, di kementerian, di lembaga negara. Karena apa? Ini harus kita lakukan selama ini kita selalu berjuang di luar apa pagar gitu ya. Nah, ketika ada kesempatan untuk masuk di dalam area pertarungan itu, nah kita harus lakukan. Dan itu yang memotivasi saya untuk masuk berkompetisi di komnas perempuan menjadi komisioner untuk mewarnai, untuk memastikan bahwa Pengaruh utamaan inklusi disabilitas itu terjadi di dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Nah, yang saya catat dari sini adalah penting untuk masuk di dalam sistem, kemudian mewarnai pertarungan itu dari dalam. Ini ya. saya juga ingat kira-kira uh, berapa? 16 atau 17 tahun yang lalu sebelum Pak Mansur Fakih Almarhum itu seto, hmm. salah satu obrolannya seperti itu. Jadi beliau bilang aktivis difabel harus mempersiapkan diri untuk berani masuk dalam uh, pertarungan di dalam sistem dan ya. tidak tergoda dengan konflik yang tidak perlu dalam pergerakan difabel itu uh, saya ingat betul, betul itu uh, itu beberapa bulan sebelum almarhum Pak Mansur Fakih uh, meninggal uh, ya. kita sempat ngobrol soal itu. Dan ini diingatkan lagi oleh cawo. Nah, cak, Komnas Perempuan itu kan salah satu lembaga, uh, apa namanya, National Human Rights Institution, yeah. yang sudah lumayan lama berdiri, kemudian sudah lumayan uh, matang begitu sebagai uh, lembaga HAM uh, terkait dengan penegakan HAM bagi perempuan. Uh, seperti yang kita tahu, baru-baru ini kita. Uh, mendapatkan uh, saya kira ini bisa dibilang kado walaupun nggak tahu kado baik atau kado yang kurang baik. <laughs> gitu. ya, betul, betul Bagi gerakan difabel adalah peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 ya. terkait dengan komisi nasional disabilitas dan kita tahu ya, ini betul, betul. ini Uh, suka tidak suka ini adalah turunan dari undang-undang yeah. 8 tahun 2016 yang yeah, yeah, sudah betul. menjadi perjuangan gerakan difabel sejak yeah. lama sebagai pribadi yang aktivis difabel dan saat ini juga uh, menjadi bagian dari NHRI Saya mau meminjam kacamata Ca Fu mm. yang bisa melihat ini dalam dua sudut pandang yang berbeda saya rasa betul betul. Nah, gimana kira-kira ya. catatan panjenengan cak? Oke, yeah, terima kasih. Jadi uh, saya akan menggunakan dua kacamata yang berbeda. Jadi yang pertama dulu ketika undang-undang disabilitas ini masih menjadi draft, saya ingat tahun 2015 saya sudah menulis sebuah artikel yang dimuat di Kompas kalau nggak salah itu bulan Oktober 2015 ya. Judulnya adalah legalisasi stigma. Jadi inti dari artikel saya ini ingin menyatakan bahwa saya menemukan beberapa eh, pasal yang di dalam undang-undang itu akan sangat berpotensi untuk menjebak eh, apa namanya atau kita teman-teman difabel itu dalam kubangan stigmatisasi. Misalkan soal eh, kartu disabilitas, kemudian soal insentif. Kemudian, yang berikutnya adalah salah satunya adalah soal pendirian Komisi Nasional Disabilitas. Nah, khusus soal pendirian Komisi Nasional Disabilitas, saya memandang bahwa ya, kalau kita dari awal sudah berjuang, berapa namanya, berkomitmen untuk membangun mainstreaming inklusi disabilitas di semua lini ya menurut saya tidak perlu bahkan tidak penting punya komisi nasional sendiri hmm. gitu ya karena apa ketika kita membuat komisi nasional disabilitas itu itu artinya komisi nasional yang sudah establish yang sudah berdiri itu mereka akan apa namanya dalam anda petik akan menyerahkan persoalan-persoalan disabilitas itu kepada Komisi Nasional Disabilitas dan mereka tidak akan e, memberikan ruang atau tidak punya komitmen e, keinginan untuk masuk e, mempelajari e, kemudian e, apa namanya masuk untuk apa ya menggali lebih dalam soal isu-isu disabilitas itu ya jadi e, 2015 dulu memang saya tidak sepakat dengan adanya usulan dari teman-teman untuk mendirikan Komisi Nasional Disabilitas karena menurut hmm. saya itu inkonsisten terhadap perjuangan pengaruh utamaan inklusi disabilitas Tapi pada akhirnya kan itu disahkan dalam undang-undang dan kemudian undang-undang itu menyatakan seperti itu, bahwa Sekarang ada perpresnya Ya, nah, apalagi sekarang ada perpresnya ini Benar -benar. Ya, menjadi mandat gitu ya. ya. Hmm. Karena ini sudah menjadi undang-undang, saya sendiri juga sebenarnya apa namanya, meskipun ada Perpresnya juga harus diterima dengan beberapa catatan ya. Hmm. Hati -hati. Jadi, jadi, saya, jadi saya punya catatan untuk, dengan, catatan untuk undang-undangnya dulu atau untuk Perpresnya? Ya, artinya begini. Sebenarnya saya masih Uh, ya tidak begitu ya tidak setuju lah artinya KND ini ada sampai sekarang apa namanya kalau ditanya uh, apakah anda masih setuju ya menurut saya tidak setuju tetap tetap hmm. tidak setuju karena ini inkonsisten terhadap uh, mainstreaming apa pengarus taman inklusi disabilitas tapi karena ini sudah menjadi uh, mandat dari undang-undang dan juga ada Perpresnya maka ya Silahkan itu dilaksanakan, tapi teman-teman harus paham gitu ya hmm. bahwa e, mau mendirikan e, lembaga negara itu e, akan apa namanya akan banyak menemui beberapa e, persoalan di dalamnya hmm. yang sebenarnya pengalaman saya misalkan di, di Komnas Perempuan itu ternyata hmm. e, banyak waktu dan energi kita itu tersita juga untuk hal-hal yang sifatnya administratif, apalagi ini lembaga kenegaraan hmm. Jadi macam-macam lah administratif itu soal politik apa namanya, budget gitu ya, budget hmm. politik apa namanya, politik anggaran gitu ya. Kemudian hmm. eh, yang terkait dengan program, terkait dengan laporan, hal-hal hmm. yang sebenarnya eh, ya bisa dikatakan Berbeda, kalau kita misalkan jangan dibayangkan ini seperti uh, sikap misalkan <gitu, kan? <gitu, <gitu, yang, yang NGO gitu ya, yang kemudian kita bikin program. Ya udah, kita desain, kita jalankan. Enggak, kalau lembaga hmm. negara ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan menurut saya itu menguras cukup banyak energi. Hmm. Yang, yang pertama, hmm. yang berikutnya adalah soal ini, kan lembaga negara jadi kita harus tahu bahwa kewenangan dari e, dari lembaga HAM nasional itu hanya sebatas memberikan rekomendasi. Kan? Hmm. Jadi jangan ada bayangan ekspektasi atau harapan yang terlalu besar. Gitu. Misalkan kalau ada e, orang, individu, atau lembaga yang melanggar, tidak menjalankan undang-undang disabilitas, kemudian Oh, apa namanya bayangannya KND ini kemudian bisa mengeksekusi menangkap atau apapun enggak jadi hmm. hanya bisa memberikan surat rekomendasi yang namanya surat rekomendasi itu kan dijalankan ya Alhamdulillah itu ya enggak hmm. dijalankan juga enggak apa-apa oh, namanya juga rekomendasi jadi eh, apa namanya misalkan seperti Komnas HAM misalnya Komnas perempuan Komnas Perlindungan anak itu Outputnya adalah produk rekomendasi ketika hmm. menemukan berbagai macam pelanggaran. Menurut saya lembaga komisi nasional yang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih daripada itu adalah saya pikir ya KPK lah ya, yang kemudian bisa melakukan penangkapan dan lain sebagainya. Hmm. Jadi kalau Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas pelunjungan Anak, dan apalagi nanti Komnas Komisi Nasional Disabilitas, saya pikir hanya outputnya hanya bisa memberikan surat rekomendasi. Hmm. Nah, itu satu yang ter, kemudian terkait dengan undang-undang, kalau kita bicara dengan undang-undang, undang-undang uh, disabilitas, undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini kan uh, sifatnya hanya perdata administra, administratif ya, kalau mungkin bisa dikoreksi ya, artinya ini undang-undang ini itu tidak, tidak bisa memberikan sanksi hukum yang tegas, gitu ya. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu, ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu ya paling eh, sanksinya hanya administratif, gitu ya, teguran dan lain sebagainya. Kalaupun hmm. itu ada pasal yang menyatakan bahwa apabila ada individu atau lembaga yang menghalangi kan, eh, pemenuhan hak penyandang disabilitas akan di Uh, hukum lima tahun atau denda sekian juta tapi kan mekanismenya belum jelas itu belum hmm. ada gitu jadi itu pun tidak akan bisa bekerja ini menurut saya ya kalau memang harus dilakukan ya saya pikir itu, tidak cukup efektif ya untuk hmm. mendorong itu yang satu mendorong kerja-kerja ya. uh, pemenuhan hak disabilitas. Yang berikutnya adalah saya lebih lebih suka bagaimana isu disabilitas itu ada di eh, apa namanya komisi hak asasi manusia, eh, komisi nasional hak asasi manusia yang sudah ada di Komnas hmm. HAM, eh, kemudian Komnas perlindungan anak dan Komnas perempuan, di mana hmm. isu disabilitas itu kan isu yang lintas eh, sektor ya, jadi hmm. isu yang yang saling dan antara satu dengan yang lain. Dan saya pikir ini menjadi penting, karena sebenarnya kalau kita mengacu kepada persoalan disabilitas sendiri, itu kan sebenarnya hambatan. Persoalan yang paling utama kita disabilitas itu kan ada di luar kan pada diri kita, kan ada di luar jadi persepsi masyarakat kemudian lingkungan. Nah membangun kesadaran masyarakat untuk bisa menghormati, menempatkan kita difabel sebagaimana mestinya itu adalah dengan cara ya edukasi terus menerus dan hmm. bersentuhan bersinggungan kalau itu kemudian tidak kita lakukan alih-alih kita mendirikan eh, lembaga tersendiri hmm. nah kapan itu kemudian komnas perempuan mau belajar tentang disabilitas kapan itu komnas yang mau menggeluti mendalami isu disabilitas kapan itu komnas perlindungan anak kalau ada kasus anak dengan disabilitas itu ya apakah hmm. mereka mau belajar soal itu orang-orang hmm. tidak akan pernah mau belajar soal itu nah cak tapi kan kalau dibilang outputnya hanya rekomendasi. Kalau di Undang-Undang Delapan -Undang kemudian diturunkan di Perpresnya itu kan tugas dan fungsi KND ini ada tiga, gitu. Pengarus utamaan, kemudian penanganan pengaduan, kemudian juga melakukan monitoring. Nah Apakah betul, tiga betul. ini kira-kira kurang kuat gitu dalam ya. menegakkan pemenuhan hak difabel? Jadi sama, Kang. Itu sama. Jadi mandat dari Komnas HAM, mandat Komnas Perempuan itu sama yang di pres itu juga menerima pengaduan. Jadi kami itu setiap hari ada pengaduan, pengaduan tentang kasus kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan rumah tangga itu ada. Nah, tapi kemudian kita tidak bisa menangkap itu pelakunya. Yang bisa hmm. menangkap siapa kepolisian. Ya. Kita hanya memberikan surat rekomendasi. Jadi intinya surat rekomendasi saja ya mohon kepolisian. Ada lembaga untuk, penegak hukum kepada lembaga penegak hukum nah, soal dia mau melakukan atau tidak kan kita tidak punya otoritas untuk melakukan itu gitu. mm -hmm. itu itu mm -hmm. eh, yang namanya tadi ya apa namanya yeah. pengaduan memang outputnya ya assalamualaikum komnas ham pun mm -hmm. juga begitu kan kalau ada pelanggaran kasus ham berat itu paling juga hanya mengeluarkan surat rekomendasi kan tidak mm -hmm. bisa kemudian mengadili misalkan kasus-kasus yeah. pelanggaran ham berat yang melibatkan pejabat itu misalnya pejabat masa lalu ya, sampai sekarang tidak pernah ada penyelesaian kan karena memang -hmm. Keluarnya cuma surat rekomendasi, dan monitoring ya, kita selalu melakukan monitoring sama. Jadi, Komnas Perempuan melakukan monitoring terkait dengan perlindungan e, hak perempuan di Indonesia. Itu ya, monitoringnya melalui e, apa kerjasama dengan kementerian terkait dengan hmm. apa namanya, LSM, NGO, dan evaluasi ya, sama kita melakukan evaluasi kemudian memberikan laporan kepada semuanya, lembaga internasional, kepada PBB terkait dengan peningkatan pemenuhan hak perempuan di Indonesia. Jadi ya, ya, ya begitu, edukasi publik, melakukan pendidikan publik. Kenapa itu kok justru tidak bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM yang sudah ada? Saya pikir itu akan lebih lebih hmm. bagus karena apa mereka akan belajar dan mendalami isu disabilitas. Kalau memang tujuan kita konsisten untuk membangun inklusi ya. supaya eh, para pejabat yang Bukan disabilitas itu lebih paham, lebih mengerti, dan lebih peduli. Kalau ini enggak, saya bayangan saya begini loh. Kalau nanti ada kasus pelanggaran, kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas ini, kalau sudah ada KND, Komnas Perempuan akan bilang ya sudah itu ditangani oleh Komnas Disabilitas gitu loh. Jadi ya. orang-orang Komnas Perempuan ya merasa tidak perlu lagi belajar soal isu disabilitas. Nah, sekarang aja berat kok, Mas Yan mengedukasi hmm. mereka betapa yang pentingnya mainstreaming disabilitas, lah kok kemudian kita ini bikin sendiri, malah mereka malah jadi gak, merasa nggak perlu, gitu lah, mau sekarang aja yang kita sudah masuk, kita semua mengadvokasi di bagaimana ran disabilitas masuk di dalam ran HAM, gitu ya, supaya hmm. orang-orang Komnas HAM itu juga mau mengerti soal disabilitas itu hmm. saja juga, kita belum, belum pasti juga Komnas HAM itu kemudian e, menjalankan program itu dengan dengan baik gitu ya dan serius. Nah ini kemudian kita bikin sendiri. Kita pernah punya pengalaman punya anggota Komnas Ham dari difabel. Ya ya betul, betul. Nah ada yang bisa direfleksikan nggak cak dari situ? Kalau saya sih sebenarnya keberadaan uh, salah satu kawan kita ya senior kita Pak, Pak Harudin Daming. Saya pikir juga uh, cukup bagus memberikan perspektif. Disabilitas ya khusus Komnas Komnas Am gitu ya. Tapi memang sayangnya itu kemudian tidak berkoneksi ya berjejaring dengan gerakan yang di bawah gitu. Jadi seakan-akan terputus gitu ya apa namanya koneksinya antara yang teman yang duduk menjadi komisioner dengan teman yang yang di grassroots gitu. Sehingga ini tidak berkesinambungan. Jadi kalau bisa bisa dilanjutkan, saya pikir akan lebih bagus. Tapi e, Komnas Ham cukup e, apa namanya cukup lebih punya perspektif e, disabilitas ya akhir-akhir ini ya e, kemajuan di Komnas Ham. Ya artinya ada catatan terkait bahwa kemudian penting juga bukan hanya sekedar representasi, Betul, tapi juga. Betul. Ada koneksi antara gerakan, koneksi gerakan dengan, betul. satu lagi, Cak. Tadi sudah sempat disinggung juga sebelumnya, itu soal uh, kesibukan administrasi, kemudian politik anggaran yeah. uh, yang sempat Cak Hu, ceritakan. Nah, sementara kalau di KND ini, kan uh, salah satu yang menjadi kritik teman-teman adalah ini nanti. Sekretariatnya menempel Di Kementerian Sosial Kemudian ya, ya. Dipimpin apa Sekretariatnya Bersang, dipimpin ya. Eslon 2 ya, ya. Kaitannya dengan Politik anggaran apa kira-kira Yang akan terjadi dengan ini Karena Cak Fu pasti punya pengalaman Dengan Komnas Perempuan yang Strukturnya jauh lebih matang begitu Dan bisa melihat Ini Ya, Jadi Uh, ini akan menjadi masalah juga ya ketika uh, apa tadi kesertariatan itu di bawah kementerian, itu ya. Uh, karena apa? Itu nanti mau tidak mau secara administratif uh, membuat pelaporan dan lain sebagainya, tertariatan ya, itu ya, tadi ya. Jadi itu hanya soal administratif aja. Tapi kalau kewenangan uh, tidak tidak menjadi soal sih sebenarnya. Kewenangan independensi itu sebenarnya secara secara legalnya tidak menjadi persoalan. Tapi kan yang namanya apa ya? Kan, e, ada hal-hal yang terkadang di luar dari yang yang legal gitu loh misalkan. <tipasuk> <tipasuk> misalkan kalau Gimana ya? Ya, ya? contohnya begini, sejauh manakah kita ketika anggaran itu menempel di lembaga lain sejauh mana kita berani kritis terhadap lembaga yang menempel yang itu gitulah jadi hmm. <laughs> kan kemudian ya istilah jawanya ada ewok pakai lah apa itu bahasa indonesia apalah nah hal-hal semacam itu hmm. yang mungkin perlu dianti berbeda kalau kita memang full independent gitu ya hmm. itu, itu akan berbeda. ini kan sebenarnya komisioner itu kan jabatan politik ya jadi artinya hmm. komisioner juga harus mampu melakukan yang duduk di komisi nasional itu yang kemudian lebih fleksibel, kemudian pinter melakukan lobby-lobby keterampilan itu sih sebenarnya, hmm. karena itu jabatan politik bukan bukan jabatan apa namanya administratif ya atau sebagai pegawai bukan. Jadi ya pandai-pandai aja bermain politik di situ. Hmm. Seberapa independen sih Cak, komisioner itu terhadap sekretariat? Uh, komisioner itu kan sebenarnya uh, Sangat independen, karena strukturnya itu kan sekretariat, atau sekjen itu kan di bawah komisioner, aturannya. Nah, tapi kan kemudian eh, karena ini anggarannya akan menempel di kementerian lain, gitu ya. Nah, itu kan kemudian biasanya ada konflik-konflik kepentingan, gitu ya. Misalkan, ya, anggaran susah keluarnya dan sebagainya nah hmm. <laughs> ini yang harus karena mungkin apa namanya e, e, ada konflik apa kemudian ya e, komunikasi tidak jalan dan lainnya. itu kan bisa menghambat konsentrasi hmm. dan e, kita akan e, cukup banyak juga waktu tenaga dan pikiran kita tercipta untuk hal-hal yang tadi menurut jenengan tadi sebenarnya konflik-konflik yang nggak penting itu. nah ini nih kalau kita bekerja di lembaga tapi kalau ini memang sudah menjadi Perpres, itu ya, ya dicoba dulu aja sih diterima hmm. aja dulu. Hmm. Jadi e, daripada kita kemudian menolak dan mengawali dari baru yang belum tentu juga jelas gitu ya terkait dengan Perpres tentang KND ini, hmm. saran saya loh ya. Iya, yeah. dicoba dulu aja diterima dulu aja. Nah, hmm. nah gitu ya. Nanti perbaikannya atau kan progres itu bisa direvisi. Nah komisioner-komisioner yang duduk inilah yang nanti kemudian akan melakukan komunikasi dengan aktivis di desk, teman-teman di desk untuk mengakomodasi harapan-harapan idealnya dari teman-teman. Karena kalau kemudian ini kita tolak gitu ya, ya, ya ada dua kemungkinan ya kalau pemerintahnya mau. Karena gini loh, disabilitas ini kan kadang Nah, isu disabilitas itu dari, dari rezim ke rezim ini kan hanya dijadikan sebagai macam etalase, apa ya, bahwa eh, negara sudah memenuhi hak disabilitas. Tapi kemudian, untuk serius benar-benar ini kan juga masih perlu dikritisi, gitu ya. Kan? Jadi, untuk serius benar-benar memenuhi hak disabilitas itu, apakah memang benar-benar? Nah, itu memang harus masih perlu ditinjau lebih lanjut. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan terkait dengan disabilitas ini kan kebijakan yang memang sepertinya ya pemerintah itu daripada karena disabilitas itu kan enggak enggak cara politik kan sebenarnya tidak begitu bisa dikatakan enggak begitu menguntungkan bagi bagi rezim yang berkuasa. Ini kan untuk political bargainingnya enggak enggak begitu nganu kan. kan? Ya. Jadi Meskipun delapan enam tapi kesadaran yeah. politiknya rendah gitu, jadi nggak bisa Betul. mendatangkan suara. <laughs> iya, nggak bisa mendatangkan suara dan kita lihat dari dari resimen rezim bang yang cuma begitu saja mm. kan, yang lebih berbasis kepada misalkan cerita masih masih sangat ketara dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian dalam tanda petik ala kadarnya lah kebijakannya itu yang penting uh, mainstreaming disabilitas gitu, yang <laughs> <laughs> penting ada ada kata inklusi di gitu kan, nah soal soal misalkan salah satu contohnya soal pendidikan inklusif kan, itu hmm. kan udah berapa lama itu, hmm. tapi kan sampai sekarang juga nggak nggak begitu serius penyelesaiannya, hmm. anggarannya yang enggak jelas, kemudian rekrutmen gurunya juga tidak jelas, membangun kurikulumnya juga nggak nggak diseriusi gitu ya, itu itu salah satu contoh kenapa saya bicara bahwa pemerintah dari resim-resim resim itu memang tidak begitu serius uh, bicara soal kesaburitas itu, yeah. maka menurut saya daripada uh, terkait dengan KND ini, daripada kita gontok-gontokan gitu ya terus uh, konfrontatif dengan pemerintah yang saya kuatir justru malah kontraproduktif, kita jangan terlalu pede ya, disabilitas itu enggak begitu ini kok enggak begitu di, apa diperhitungkan kok, <laughs> jadi keluar keluar Perpres itu kan sebenarnya ya sudahlah daripada ramai ini mandat begini keluarin aja lah gitu kan daripada kontok-kontokan kemudian belum tentu yang menurut saya diterima aja dulu sambil kita bermain di dalam gitu ya merevisi Perpresnya sambil kita belajar bagaimana sih teman-teman bekerja dalam situasi di lembaga e, negara itu bagaimana kan saya yakin yang mengisi nanti kan banyak aktivisnya. Nah, orang-orang aktivis itu kalau kemudian masuk ke lembaga negara, ya, itu pasti akan terklasakan gitu kan ya, dengan <laughs> manajemen administratif yang bertele-tele begitu kan? Ya. Ini ini Apa, pengalaman ini ya. Iya, ini pengalaman. <laughs> Jadi, kalau di kalau di LSM kita ini kan hari ini menganggarkan ya gitu, besok keluar kan ya. Nah, kalau di pemerintah itu kita menganggarkan ya, tahun depan baru keluar, padahal pinginnya segera gitu. dilaksanakan. Nah, pinginnya segera dilaksanakan. Gitu nah, ya. Tapi, Cak, ya, ini saya dengar rumor gitu ya, rumor yang saya enggak tahu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Itu ada kan banyak kritik soal bagaimana pemerintah memperlakukan lembaga non struktural dan lembaga independen saat ini yang terkesan melemahkan gitu ya. KPK dan yang lain-lain kemudian uh, terkait KND ini ada rumor misalnya oh ini ini ini soal bagi-bagi kue nih sudah ditetapkan yang akan jadi calon dan seterusnya uh, menurut Cak Fu Bagaimana dengan hal ini, kemudian apa yang bisa dilakukan sebagai masyarakat sipil untuk mengawal, kalau tadi misalnya arahnya adalah ya sudah yang ada ini, kita terima dulu sambil nanti diperbaiki, tapi kemudian rekomendasi buat gerakan difabel ini kira-kira gimana kemudian mensikapi ini, apa yang harus dipersiapkan, dan seterusnya. Saya pikir kita mendorong aja mekanismenya, kalau memang itu kita terima karena kan juga saya dengar-dengar juga rumor ini sudah ada teman-teman di fabel itu yang kemudian juga dekat-dekat ke istana terus-terus titip-titip terus, hmm. CV gitu kan hmm. <laughs> jadi kalau teman-teman yang rame sih yang itu kan kemudian saya guyoni ini kita ramai berdebat gitu tapi di belakang itu ada teman-teman yang sudah uh, nempel-nempel ke istana gitu hmm. ya titip-titip CV nah. ternyata yang jadi mereka kan kita jadi <laughs> jadi saya pikir solidkan saja saran saya pertama tadi itu hmm. Jadi kita terima saja kita nggak usah apa namanya terlalu berharap idealnya. Jadi kita terima aja perpres itu apa adanya dulu. Gitu sambil kita melakukan konsolidasi gerakan hmm. dengan mendorong bahwa siapa yang duduk menjadi komisioner itu adalah rekomendasi kita. Ya gitu. Jadi hmm. apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis, segera berkonsolidasi memilih siapa-siapa yang akan duduk menjadi komisioner. Kalau perpresnya misalnya nggak bisa diperbaiki dan harus jadi, tapi minimal kita bisa masuk bahwa orang-orang yang duduk yang menempati posisi di di komisioner nanti itu adalah kawan-kawan kita yang punya satu visi gerakan, hmm. gitu ya. Hmm. Jangan sampai uh, kita yang berjuang idealnya kemudian ternyata yang menempati bukan kawan-kawan kita ya, sudah ketipu lah artinya ketipu di beberapa kali gitu kan? Iya yeah, iya yeah, iya yeah. mau mencabut tidak mencabut perpres itu kan kewenangan dari presiden gitu gitulah hmm, hmm. jadi daripada nanti perpresnya kemudian dicabut dan tidak dikeluarkan lagi ya kita terima itu satu syarat saya tapi ya, teman-teman gerakan melakukan konsolidasi dan segera aja misalkan merembuk siapa yang orang-orang e, yang yang akan didudukkan di situ hmm. karena kan siapapun mereka yang akan duduk di situ kan ya e, itu kawan-kawan di gerakan kita gitu. ya. bukan orang yang e, apa namanya tidak punya akar sejarah yang tiba-tiba duduk di situ itu kan malah lebih fatal karena pertimbangan saya kalau menolak akan effortnya akan lebih besar gitu ya nah, itu diterima tapi kemudian kita merekomendasikan kepada presiden bahwa ini yang harus anda. Bergeningnya begitu, sih jadi hmm. oke, okay, itu saya terima, tapi tolong yang duduk ini. Jadi, tidak ada yang lain. Dan program-program ya. okay. yang nanti akan dijalankan di KND periode pertama ini adalah program-program yang menjadi usulan dari kawan-kawan aktivis. Jadi, terakhir Kak Anoja, optimis kah dengan KND yang terbentuk ini nanti kira-kira artinya dengan melihat wajah gerakan kita hmm. kemudian ya pemerintah saat ini begitu apakah kira-kira konsolidasi gerakan untuk kemudian bisa mengawal KND yang nanti terbentuk ini optimis kah? Ya, kalau saya melihat diskusi yang akhir-akhir ini sangat marak di grup WA. Hmm. di BFT, itu ya pesimis lah untuk apa namanya untuk kemudian kita berhasil membuat KNP itu menjadi optimal karena kita sibuk hmm. di luarnya dulu menolaknya dulu gitu hmm. jadi pemerintah kita ini kan sekarang sedang sedang menghadapi situasi yang yang sangat kritis ya menurut hmm. saya hmm. baik dari segi uh, tata kepemerintahan maupun dari segi finansial dan itu harus menjadi consider hmm. dari kawan-kawan gerakan gitu ya hmm. karena pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran gitu ya. Mendirikan komisi nasional itu artinya pemerintah harus mengalokasikan dana yang tidak kecil. Jadi, gedungnya kemudian sekretariatannya dengan segala stafnya itu berapa banyak? Terus, kemudian fasilitas komisioner dan sebagainya itu, itu alokasi budget yang tidak kecil. Hmm. Nah, kalau kemudian ini kemudian menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan dan akhirnya pemerintah merasa ya sudah mendingan tidak penting tidak perlu dan kita tiadakan ya, kita main aja pada eh, komisi nasional yang sudah ada ya ya mau tidak mau kita harus terima karena itu hmm. namanya kewenangan dari presiden nah, menurut saya politiknya yang ditanya, itu kalau kalau membaca sebuah hmm. diskusi yang berkembang hmm. sekarang kan menolak meminta revisi gitu kan ya. jokowi kan modelnya nggak mau berbelit belit nggak mau jitu soal begitu Hmm. Nah, itu hmm. Jadi kalau menurut saya ya, ya Sudah diterima saja Lebih baik energinya itu Kita gunakan untuk Berkonsolidasi gerakan yeah. Bagaimana kriteria Siapa yang akan duduk itu kita bicarakan Yang akan duduk di komisioner Itu siapa saja Kriterianya apa, apakah itu Representasi dari uh, Wilayah, apakah itu representasi Dari uh, jenis Disabilitas, itu juga juga akan menjadi diskusi yang sangat panjang itu kan. Hmm. Itu itu pertarungan yang lain lagi nanti hmm. yang yang juga akan bisa menimbulkan friksi-friksi di dalam uh, tubuh uh, gerakan teman-teman. Iya, saya kalau berbasis pada apa namanya diskusi yang sekarang ada dan bahkan tuntutan untuk melakukan revisi menolak progres itu saya menjadi pesimis. Hmm. AD ini akan akan ada dan bisa maksimal. Tapi kalau kemudian teman-teman berpikir e, yang lain, ya melakukan konsolidasi, memberikan rekomendasi banyak hal terkait dengan KND. Ini kan sebenarnya kan permintaan teman-teman sendiri. Kemudian kalau hmm. kemudian diberi diberi dan tidak sesuai, kemudian ditolak, ya yang memberi bisa kecewa juga. gitu Itu sebenarnya hanya begitu. Hmm. <laughs> Jadi udah minta dikasih katanya nggak sesuai terus ditolak ya? ya sudah mendingan enggak usah dikasih gitu kan hmm. Hmm. gitulah jadi saya pikir oke okay. jadi saya kira ini kuncinya memang soal apa kalau dari rekomendasi cak ini kuncinya soal konsolidasi gerakan kemudian berpikir lebih uh, taktis begitu ya supaya taktis. tidak kemudian responsif Uh, ya. ini tidak sesuai ditolak dan seterusnya tapi kemudian memanfaatkan yang belum ideal ini untuk menjadikan lebih baik gitu kira-kira ya betul iya baik terima kasih banyak cak fu tadi di awal saya bilang 30 menit tapi rasanya semuanya ya. menarik jadi betul, saya ya. tidak berani nengok jam <laughs> <laughs> terima kasih terima kasih